Videonya, so ada sekelompok usaha hunter dari tim paranormal. Coba buat datang dan eksplor ke sebuah gereja kecil di pinggiran kota bernama Union Point Church. Mereka datang ke situ dan coba buat komunikasi sama sosok-sosok yang ada di situ. Berkali-kali, EVP yang mereka miliki itu ngerespon dengan kata-kata yang aneh. Salah satunya, EVP itu sempat ngomong, Jackson. Yang setelah mereka cari tahu, ternyata nggak jauh dari gereja itu, ada areal pemakaman dan di situ ada keluarga bernama Jackson. Kedengeran juga beberapa kali suara-suara aneh yang kayaknya berasal dari dalam gedung gereja itu. Sampai akhirnya karena nggak ada lagi aktivitas aneh yang terekam di kameranya. Mereka putusin buat mau close videonya dan balik aja. Tapi justru pas detik-detik terakhir sebelum mereka cabut dari situ, ada sebuah kejadian aneh yang terekam di kamera. The so Jack who is I. Oh my God. Oh. right oh my god in. open it dude the fucking, the fucking tripod just keep flying at me it is locked why are you locked in? Tiba-tiba ada sebuah tripod dengan ukuran yang besar Bisa keseret dan jatuh sendiri Bahkan kalau gue liat cara jatuhnya itu nggak natural banget Seolah kayak ada yang ngedorong tripod itu Ke arah salah satu youtuber dari tim Ghost Hunter ini Doi langsung kabur dan nyariin temennya yang lagi uji nyali di tempat lain temannya justru makin shock dan sama sekali gak ngerti apa yang sedang terjadi. Tapi kalau kalian perhatiin di video yang tadi, gak cuman tripod aja yang ngalamin fenomena poltergeist guys. Tapi juga ada sebuah alat EVP yang jatuh sendiri ke lantai. Abis kejadian yang tadi, mereka ngerasa eksplorasi mereka udah cukup dan mereka langsung cabut dari situ. Jatuh. Ada seorang paman dan keponakannya yang iseng-iseng bikin konten di Youtube. Mereka eksplor ke sebuah gedung gereja terbengkalai yang udah gak terpakai di dekat rumah mereka. Dan mereka klaim kalau gedung itu angker. Katanya, gereja itu dulunya sering dipakai untuk ritual satanik. Dan sekarang gedung itu udah ditinggalin gitu aja dan sama sekali gak ada aktivitas. Mereka udah masuk ke gedung gereja itu beberapa kali dan beberapa kali terekam ada kejadian yang aneh. Kayak tumpukan buku yang tiba-tiba bisa jatuh sendiri dari atas rak. Dan beberapa kali juga sempat kerekam ada suara-suara yang gak jelas sumbernya dari dalam gedung gereja itu. Tapi, pas mereka coba buat jalan balik ke ruang utama gedung gereja itu, ada kejadian yang aneh banget. Oh my God! Oh my God. Tiba-tiba hey. oh oh dari belakang mereka ada suara langkah kaki yang kencang banget Dan suara itu kerekam jelas di video Suaranya itu kayak suara langkah kaki seseorang yang sedang berlari ke arah mereka Dan kayaknya sumber suara itu deket banget ya sama kamera ini Dua orang Go Sunter ini shock dan kaget banget. Bahkan sampai orang yang megam kamera ini jatuh ke ke lantai. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, kalau gue slow -mo, pas kameranya diarahin ke sumber suara yang tadi, disitu sama sekali gak kelihatan ada orang. Gak ada siapapun yang sekiranya bisa nyebabin suara kayak di video yang tadi. So, kira-kira suara itu sumbernya dari mana? hitung Urban Explorer bernama Chris dari channel Urbex Hill coba buat masuk ke sebuah gedung kosong yang dulunya sempat difungsikan sebagai Freemason Temple. Atau tempat kumpul-kumpul buat orang-orang yang menganut paham Freemason. Tapi gedung itu udah gak dipakai lagi sejak tahun 2000 dan ditinggalin gitu aja sampai sekarang. Chris masuk ke situ dan muter-muter cukup lama, doi keliling di setiap ruangan yang ada di gedung itu. Do itu cerita kalau Doi ngerasa selama Doi muter-muter di situ sempat beberapa kali ngelihat ada sebuah bayangan hitam yang kayak lewat-lewat di ujung penglihatan matanya. Tapi Doi itu nggak yakin sama apa yang Doi lihat. Akhirnya Doi pulang edit dan upload videonya ke channel YouTube-nya seperti biasa. Tapi gak lama setelah diupload banyak viewersnya yang notice kayaknya selama Chris muter-muter di dalam gedung itu kayaknya Doi ini nggak sendirian. historical place fall apart like this. Gua nggak tahu ya kalian bisa ngelihat atau enggak. Di bagian pintu di ujung ruangan, disitu situ kelihatan ada sebuah bayangan hitam yang lewat pas Chris masuk ke dalam ruangan ini. Tapi, kalau gua slowmo videonya dan gua naikin exposure-nya, disitu situ kelihatan cukup jelas bayangan yang tadi. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, siluetnya itu mirip kayak orang. Padahal Chris tuh yakin banget kalau di gedung itu gak ada orang lain selain doi. Chris juga cerita kalau doi sama sekali nggak sadar sama penampakan bayangan hitam itu. Dan justru dikasih tahu sama viewersnya. Dan ini justru yang bikin viewersnya yakin kalau penampakan yang tadi itu adalah penampakan yang real. Sosok bayangan hitam itu adalah sosok penunggu Freemason Temple ini yang kayaknya nggak suka sama kehadiran Chris. Lampas, Sekelompok ghost hunter dari Ghost Tech Paranormal Investigation coba buat masuk ke sebuah gedung gereja tua yang sama sekali belum pernah terekspos oleh youtuber manapun. Gereja itu bernama Mount Feature Church di Inggris. Usianya udah 900 tahun dan lokasinya ada di pedesaan yang jauh banget dari pemukiman warga. Apalagi gedung gereja itu udah ditutup sejak tahun 1960-an so kurang lebih udah sekitar 50 tahunan gedung gereja itu kosong dan gak terpakai. Mereka mulai videonya dengan coba berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di dalam gedung gereja itu. "Gege, you make yourself known either by talking to us, shouting your name, or banging on something or moving something. Could you do that now for me, please?" That was definitely footsteps. Yeah. There's no one else around here, not even outside. There's no one for a, you know, it's just countryside. There's no one around here. That was footsteps inside, on the floor, and it was right down there at the back where the door is. Here is the enhanced audio taken from our static cam facing the chancel. Yeah. Ada suara langkah kaki yang kedengeran jelas, yang kalau dikira-kira sumber suaranya itu masih ada di dalam areal utama dari gedung gereja itu, dan gak jauh dari dua ghost hunter ini, makanya suaranya itu masih bisa kerekam di recorder. Tapi seperti yang mereka bilang ya, di dalam gereja itu sama sekali gak ada orang lain selain mereka berdua, dan consider lokasi gereja ini yang ada di countryside. Pastinya gak mungkin ada orang yang diem diam datang ke dalam gedung gereja ini. So, apakah bener nih kalau suara langkah kaki yang tadi itu adalah sosok penunggu dari Mount Vichechers ini yang coba buat berkomunikasi sama tim Ghost Hunter ini? Video yang terakhir ini agak misterius karena gue sendiri juga gak tahu sumbernya dari mana. Tapi yang pasti ada kejadian aneh yang cukup sulit untuk dijelaskan yang terekam di video ini. Ada sesosok yang mirip kepala yang berkali-kali nongol dari balik tembok dan kayak ngintip ke arah kamera yang dipegang sama orang ini tapi pas Doi coba buat mendekat ke arah sosok yang tadi ternyata di balik tembok itu sama sekali nggak ada orang kalau gua Zoom dan gua perhatiin baik-baik sosok yang tadi mukanya nggak kelihatan terlalu jelas dan siluetnya agak aneh warnanya juga pucat banget sejujur so, ya buat gua cukup sulit ya buat nentuin sosok yang tadi itu sosok apaan? Apakah benar kalau yang tadi itu adalah sosok penunggu dari gereja tua ini? Atau jangan-jangan video yang tadi itu cuma video hoax yang dibuat supaya viral? So, gimana menurut kalian? Oke okay guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.